Wah, kau ne ayam Goblok, matamu Gobloknya dia, buat belok langsung, tuh. kamu. ya. opo oke Oke kale karya diker kasih ron tak dari kiri, mata siapa? aneh sih tak Tapi ganti beras, HP di Dol pesan. Belum ya? Ya, ya. Nah yang beda ya, kalau anak anak Tak tak mobil tak Gua apa? Ya, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, ya dua, dua, Tutup so kopong aku tak tak aku tenan nih cakup terus apa nih kayaknya ini tidak membutuhkan karyawan murah harus coba aja sing, buka, ne. Puh, nih Oh, tinggal. Ya bro. Gue viral sih, nopo nak menak perawat anak ratu, tentang cerita menteri ini. Lagi bujuku marah ngobatin, ngumpul terus pukat, buru-ragu berde. Bisa marah aku di korannya, sama kalau di NPA, NPK, eh, udah, udah, aku cipta tuku bintang, mono, sanggup, juara ini tuku, aku udah ngerti naikin, udah mie, udah belah, tapi orang, Ora kau ini jadi kayak bisa saya rasa orang Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, musibah gua ga enak, dan umur ya terus dan dia nih. nih. Oke, cukup ini Udah, Pernah, oh tapi itu ya semua orang kemarin itu kapok